Ines Cynthia Angriana, yang populer dengan nama Ines Cynthia Ia merupakan penyanyi dangdut senior yang juga tergabung dalam kelompok manis manja grup Ia lahir di Cianjur pada tanggal 15 Agustus tahun 1971 Ine merilis album pertamanya pada tahun 1986 yang berjudul Angka Merah bersama Trio Cempernik Namanya mulai populer saat merilis album 5 menit lagi di tahun 1993 pada tahun yang sama, bersama Manis Manja Group dia merilis album berjudul Adu Buyung yang juga sukses di pasaran.